Start with number 16, untuk pilihan D ini sudah benar karena days adalah plural noun, hal ini ditandai dengan adanya number 2. oleh karena itu nounnya akan berbentuk atau berjumlah jamak atau plural, lalu yang C ini sudah benar karena preposition to setelahnya akan muncul noun, Disebut juga sebagai object of preposition, karena noun dari Philadelphia ini berfungsi sebagai object dari of. Dan kenapa to juga benar? Karena ada pasangannya yaitu from. Jadi from itu memiliki pasangan preposition yaitu to. Tapi from dan to juga sebenarnya masih bisa berdiri sendiri atau tidak harus selalu berpasangan. Tapi dalam soal ini, from itu berpasangan dengan preposition to. Lalu pilihan A itu juga sudah benar karena travelers adalah noun. Lebih tepatnya plural noun karena ada penanda S-nya. Dan di sini coach travelers berfungsi sebagai subjek dari kalimat ini. Jadi yang salah adalah got. Kenapa? Karena kalau kita menemukan could atau model verbs seperti can... Would, lalu ada shall, should, lalu will, would, may, might, ought to, ya, atau modal verbs lainnya. Kata kerja setelahnya itu otomatis harus kata kerja dasar atau base verb, ya. Oleh karena itu, got ini adalah past simple verb, seharusnya get, yang merupakan kata kerja bentuk pertama dari got Seperti itu. Jadi untuk nomor 16, jawabannya adalah B. Sebelum masuk ke pembahasan soalnya, sudah saatnya untuk mengumumkan siapa pemenang giveaway dari Elsa Speak berupa Elsa Pro Membership secara gratis. Oleh karena itu, selamat untuk kamu, atria mo dan atlidia iwo, sebagai subscribers yang memberikan alasan yang terbaik kenapa kamu ingin menggunakan Elsa Pro Membership. Saya dan tim Elsa akan menghubungi kamu agar kamu bisa menggunakan Elsa Pro Membership secara gratis. Dengan Elsa Pro Membership, kamu bisa menggunakannya untuk melatih pronunciation kamu. Roll. Roll. An important role. An important role. Berlatih conversation dengan berbagai speaking topics. Can you tell me about them? My parents are retired. We've been doing so since I was a kid. Those trips are always the best. Memakai fitur certificate courses berupa Oxford Business Review Certificate. Welcome to the starter book of business result. Thanks for the introduction serta 3.000 lebih pembelajaran dari Elsa Speak, agar kamu bisa lebih jago lagi dalam berbicara bahasa Inggris. Untuk kamu yang belum berkesempatan untuk mendapatkan giveaway, kamu bisa tetap belajar dengan Elsa Speak dengan klik link yang ada di deskripsi video dan di pin komen video ini. Oke, okay. kita lanjut ke soal nomor 17. Yang D sudah benar, marshy ground. Ground adalah noun. Dan marshy sendiri adalah adjective atau kata sifat. Urutannya sudah benar karena kata yang harus mengikuti noun, salah satunya adalah adjective. Lalu, setelah itu, cek sudah benar, karena on di sini, sebagai preposition, itu sudah benar, menjelaskan atau kata setelah on di sini, terdapat noun dari ground, marshy dan low-lying adalah adjective, dua-duanya adalah adjective, lalu penggunaan koma di sini, sebenarnya fungsinya sama seperti n. Begitu. Jadi, Kata yang setara adalah low-lying dan marshy. Dua-duanya adalah adjective yang menerangkan ground sebagai noun. Lalu di sini some of the itu sudah betul karena kita akan bisa menemukan kata-kata seperti some of the, all of the, ya yeah, half, half of the, uh, most of the. Dan apabila kita menemukan kata-kata ini, maka sebenarnya subjeknya itu adalah kata setelahnya. Jadi noun ini berfungsi sebagai subjek dari kalimat ini, bukan some yang menjadi subjeknya. Tapi ketika kita menemukan half of, all of, some of, dan most of, itu kata setelahnya atau noun setelahnya yang akan menjadi subjek dari kalimat tersebut. Nah, oleh karena itu karena distrik di sini adalah subjeknya, maka jawaban yang benar adalah R. Atau jawabannya kita pilih adalah R karena district di sini adalah singular noun atau subjek atau kata benda singular, kata benda tunggal. Oleh karena itu R di sini harusnya menjadi is. Seperti itu ya. Let's go to number 18. Nomor 18. George's economy sudah benar, ini adalah noun yang memakai apostrophe S untuk menunjukkan kepemilikan atau posesif dari noun economy. Right? Is base sudah benar, karena is e sebagai be itu akan muncul kata kerja bentuk ketiga, base. Yeah. On agriculture, agriculture sudah benar karena agriculture adalah noun. Setelah preposition on, itu memang harus muncul noun, ya, salah satunya kata-kata yang muncul setelah preposition itu salah satunya uh, haruslah ada noun yang berfungsi sebagai objek dari preposition jadi yang salah adalah C karena main di sini seharusnya berbentuk adverb yaitu mainly yang menjelaskan verb is base okay. uh, let's go to number 19 sini kita bisa lihat Was built sudah benar karena setelah be itu akan muncul kata kerja bentuk ketiga jadi sudah betul di sini kita akan menemukan building yang merupakan noun nah kata-kata yang mengikuti noun itu salah satunya harus adjective nah di sini wooden wooden itu adjective ya yeah. oldest pun ya yeah. itu adjective jadi di sini ada dua adjective wooden, yang terbuat dari kayu, ya. jadi itu adalah adjective yang menerangkan building, lalu oldest, yang tertua, itu juga adjective yang menjelaskan noun. Jadi yang salah sebenarnya adalah B. Kenapa B ini salah? Karena sebenarnya, di belakang it's di sini ada N sebagai conjunction, jadi seharusnya polanya itu akan muncul subject dan verb, seperti itu setelah conjunction ini. Jadi, it's di sini bukan it's possessive pronoun tapi seharusnya it is atau bisa its dengan apostrofi ya, seperti itu dan it is disini atau its disini berfungsi sebagai subject verb right so let's go to number 20 such as sudah betul berpasangan such dengan as preposition Uh, bear ini sudah betul, sebenarnya bear di sini itu adalah verb dari dari subjek conifers Sudah benar, bear itu artinya menampung atau menanggung, seperti itu ya. Uh, di sini bentuk bear, di sini plural verb, karena tidak ada penambahan S-nya, itu sudah cocok atau setara dengan subjeknya conifers karena coniverse-nya tersebut itu plural noun juga yang berfungsi sebagai subjek. Yang de kon sudah benar juga karena setelah in preposition akan muncul noun dan cones di sini itu adalah plural noun. Ya, jadi yang salah adalah C its seeds. Its, it's di sini mengacu ke conifers. Nah, conifers itu plural noun. Jadi seharusnya its di sini sebagai possessive adjective Bentuknya bukan "it's" sebagai singular, tapi seharusnya bentuknya plural. their sits" seperti itu. Oke, okay. let's start with number. 21. Kita lihat di sini yang "a" sudah benar. Semispherical itu adalah adjective. Dia ini menerangkan structure sebagai noun. Oke, okay. lalu setelahnya ada on top of, itu sudah benar juga. Lalu setelah of-nya akan muncul noun. Kebetulan di sini a building ini adalah singular noun. Building ini berfungsi sebagai object of preposition atau object dari of. Oleh nah, karena itu yang kita pilih yang B. Kenapa yang B? Karena structures di sini memakai S. Kalau ada noun dengan ciri. Huruf S di belakangnya berarti jumlahnya jamak atau plural noun. Sedangkan di sini kita bisa menemukan adanya artikel e. e. di sini seharusnya menunjukkan bahwa noun tersebut jumlahnya singular atau satu. Jadi untuk soal ini sebenarnya structure tersebut seharusnya tidak memakai uh, S ya. Seperti itu ya. Jadi, S-nya sendiri itu harus kita coret. Seharusnya e-semi-spherical structure tanpa S. Right. Nomor 22. Untuk nomor 22, suck up sudah betul. Ini phrasal verbs. Suck itu sebenarnya verb. Dan dia sudah setara dengan subjeknya succulents yang jumlahnya plural dari ciri s di sini atau jumlahnya jamak ya lalu can store sudah benar karena can di sini sebagai model verbs seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kalau ada verb setelah model verbs itu harus base verb atau kata kerja dasar ya. jadi kata kerjanya tidak akan memiliki penambahan ing ed atau s ya jadi bentuknya kata kerja dasar Lalu their stamps, sudah betul. their sebagai possessive adjective dan stamps sebagai plural noun. Itu sudah benar, theirnya menjelaskan stamps. Jadi yang salah adalah B. Seharusnya our ini mendapat penambahan huruf S untuk menunjukkan bahwa jumlahnya jamak atau plural noun. Kenapa harus plural? Karena ada quantifier a few. Jadi kalau ada quantifier seperti a few... Lalu many, ya, atau few, a lot of, berarti noun setelahnya itu harus plural. Khusus untuk countable noun, salah satu ciri noun yang plural itu adalah adanya penambahan S. Oke, okay? jadi jawaban untuk nomor 22 itu B. Untuk nomor 23, flying buttresses, Enabled sudah betul. Enabled ini pas simple verb atau kata kerja bentuk kedua itu sudah setara dengan noun flying buttresses ya. Verb ini sudah setara dengan flying buttresses ya yang jumlahnya plural atau jamat, plural noun. Setelah itu kita lihat di sini to put sudah betul karena setelah preposition to, setelah preposition to harus muncul base verb. Jadi, Preposition to itu adalah satu-satunya preposition dimana kalau ada kata kerja setelahnya itu bentuknya harus kata kerja dasar seperti itu. Jadi ini sudah benar ya. Stone wall sudah benar. Wall sendiri sebagai plural noun itu akan diikuti oleh beberapa kata uh, stone di sini. Stone di sini fungsinya sebagai adjective yang menerangkan walls ya. Nah, thinness sebenarnya adalah adjektif juga. Tapi masalahnya tenness ini mendapatkan penambahan -est. Penambahan -est itu adalah salah satu ciri bahwa kata tersebut bentuknya superlatif. Jadi seharusnya ada artikel the the tenness ya. Tapi uh, penggunaan superlatif pun biasanya itu akan didampingi dengan preposition setelahnya seperti the smartest students The smartest student in class. Jadi, ada penggunaan preposition in. Atau preposition yang lainnya seperti of, at, on, dan lain sebagainya. Nah, di sini sebenarnya tidak perlu adanya penambahan ist. Jadi, sebenarnya harusnya bentuknya itu bentuk adjective dari in saja. Tanpa adanya penambahan ist atau mengubah kata tersebut menjadi uh, superlatif ya. Jadi, in. Di sini sebagai adjective juga... Menjelaskan walls. Seperti itu. So, number 23. The answer is Charlie. Number 24. Weather forecasters. Weather forecasters. Forecasters di sini. Itu adalah plural noun. Dia berfungsi sebagai subjek. Monitor adalah verbnya, itu plural verb juga karena monitornya tidak ada penambahan S ya. Jadi sudah benar. Barometric pressures ini adalah noun yang berfungsi sebagai objek dari kalimat ini. Pressure sudah benar karena ya jumlahnya sudah ditentukan dengan penggunaan S. Akhirnya menjadi plural noun. And record day on charts as isobars as ini sebagai preposition sudah benar, karena setelahnya muncul noun isobars. Jadi, jawabannya adalah cek. Kenapa c jawabannya karena record adalah verb. Seharusnya, kalau ada noun atau pronoun setelahnya, dia menjadi objek. Day adalah subject pronoun, sedangkan objek pronoun itu adalah them. Oleh karena itu jawabannya C ya. Seperti itu. Right. Let's go to number 25. In many languages, sudah betul, languages adalah plural, languages adalah plural noun. ya yeah. uh, Dijelaskan oleh many. Oleh karena itu memang setelah penggunaan many itu, noun setelahnya, Bentuknya itu akan plural ya, atau jumlahnya akan jamak, seperti itu. Uh, such contrast sudah benar, such sebagai preposition akan memunculkan noun setelahnya. Contrast di sini adalah noun, jadi such ini sudah benar. Ten sudah benar karena setara dengan number, gender, and tense ya. Jadi number, gender, and tense ini semuanya berbentuk noun atau kata benda. Jadi yang kita pilih atau yang salah adalah ferries. Kenapa ferries yang salah? Karena tidak setara dengan forms sebagai subjek, namun jumlahnya plural ya, plural, plural noun. Jadi seharusnya, ferries ini bentuknya plural verb, ferry, tanpa ada penambahan IES. Seperti itu. dot number 26 a milky way object that that di sini sebagai conjunction sekaligus subject itu menerangkan kata objek yang merupakan noun dan ini sudah benar berarti that erupted ini adalah adjective clause eruptednya sebagai verb sudah benar ya Lalu, to astronomers. Astronomers sudah betul. Ini adalah plural noun. Muncul setelah preposition to. Dan fungsinya sebagai object of preposition. Atau objeknya dari to. Since July sudah benar. Karena since adalah penanda keterangan waktu. Jadi, setelahnya itu bisa muncul keterangan waktu. Seperti July. Yang salah adalah yang B. Karena ketika kita memakai has. Have atau had sebagai auxiliary verbs, maka verb yang akan muncul setelahnya otomatis akan berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Jadi harusnya bukan has provides, tapi has provided. Begitu ya. Sekutu nomor 27. R found, yang B, itu sudah benar karena ini bentuk kalimat pasif. Setelah B, akan muncul kata kerja bentuk ketiga. Found. Call bearing rocks. rocks sudah benar. Ini adalah plural noun. Ya. Call bearing sendiri, bentuknya adalah, atau bentuk katanya adalah adjective yang menerangkan rocks. Sudah benar. Yang salah itu adalah A, much. Karena fossils itu adalah Plural noun yang masuk kategori countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Jadi seharusnya kalau much itu dipakainya untuk uncountable noun seperti water. Jadi kita bisa pakai much water. Tapi kalau fosil karena dia countable noun harusnya bukan memakai much tapi harusnya memakai many seperti itu. Oke, okay, skutu number 28, is added, sudah benar, ada is, be, setelah b itu akan muncul past participle atau kata kerja bentuk ketiga, jadi added ini sudah benar. This mixture sudah benar juga, mixture sebagai noun, ditentukan jumlahnya oleh this sebagai determiner, jadi karena mixture ini jumlahnya satu atau singular, berarti penggunaan this sini sudah benar. Karena apabila plural, maka yang dipakai adalah this dengan ejaan seperti ini ya. Lalu to free sudah benar karena setelah preposition to itu akan muncul base verb atau kata kerja dasar. Atau disebut juga to infinitive ya. Freeze disini kata kerja dasar, tidak ada penambahan ed, ing, atau penambahan s. Nah, oleh karena itu jawabannya adalah C, coldly. Kenapa coldly? Karena coldly itu adalah adverb. Sedangkan sebenarnya, sudah ada adverb di sini, enough. Coldly ini seharusnya berbentuk adjective. Ly-nya dihilangkan, dan pada akhirnya cold itu menjadi adjective. Nah, bentuk kalimat yang sama mungkin seperti, atau bentuk frasa yang sama seperti cold enough itu dari smart enough. Jadi enough sebagai adverb menjelaskan adjective smart. Sama di sini pun adverb dari enough itu menjelaskan adjective dari cold. Seperti itu. Oke, okay. let's go to number 29. During the 18 and 19th century, sudah benar, centuries-nya itu plural noun, ya. Yeah. Uh, berarti jumlah abadnya itu sangat banyak, ya. Yeah. Uh, Long Island was chiefly, was chiefly, sudah benar, chiefly itu maknanya sama seperti mainly, ya. Yeah, atau largely, seperti itu. Jadi, di sini artinya bisa terutama, ya, yeah, atau utamanya, ya, yeah, atau paling besar seperti itu uh, jadi di sini kalau terimakan Long Island uh, paling besar atau terutama sebenarnya adalah wilayah agrikultural seperti itu nah agricultural ini sudah benar karena agricultural adalah adjective yang menjelaskan region sebagai noun Oke. jadi yang salah itu adalah D kenapa D yang salah? karena seharusnya build ini Bentuknya building Atau dalam bentuk jaren Jaren itu adalah kata benda yang dijadikan kata kerja Jadi sebenarnya Awal mulanya memang dari build Tapi karena sebelum end di sini Itu muncul fishing dan walling Itu berarti strukturnya harus sama Jadi setelah end di sini Build ini harusnya bentuknya jaren juga atau menggunakan penambahan ING juga. Disebut sebagai Parallel Structure, di mana kita menemukan penggunaan kata yang ditandai dengan koma, lebih dari satu, ya lalu akan ada Connector ya, atau Conjunction, uh, di mana semua bentuk katanya itu harus sama. Jadi untuk nomor 29 ini, bentuk kata dari Build itu seharusnya Building. Jadi jawabannya D. Let's go to number 30, no one who has studied sudah benar, karena one di sini mengacu pada orang sebenarnya. Jadi penggunaan conjunction who itu sudah betul. Lalu yang C, his detachment sudah benar. Detachment sebagai noun dan his sebagai possessive adjective menjelaskan detachment. Tuk sudah benar itu past simple verb atau kata kerja bentuk kedua karena sebenarnya kalau ada suatu kalimat yang memakai penggunaan has, have plus past participle atau kata kerja bentuk ketiga atau bisa kita bilang present perfect tense ya, maka sebenarnya pasangan klausnya setelah present perfect tense ini itu bisa dalam bentuk Pas simple tense. Makanya penggunaan took ini sudah benar. Nah yang salah itu sebenarnya no. Karena no, no ini mengacu pada no one. No one itu singular. Jadi seharusnya no ini juga singular verb. Itu memakai penambahan "s" atau nose. The folktale switch. The Brothers scream head, sudah benar, karena folktale sebagai noun, itu dijelaskan oleh conjunction which, ya, sudah benar. Were translated, benar, karena setelah be, itu akan muncul kata kerja bentuk ketiga atau kalimat pasif. In 1823, sudah benar juga, karena in sebagai preposition, itu menjelaskan atau setelahnya akan kata yang merupakan keterangan waktu. Jadi jawabannya B, karena ketika kita memakai head, ya, have, has, dan head, itu maka kata kerja setelahnya harusnya kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Untuk nomor 32 ini, pertama yang A, our solar system, our sebagai possessive adjective, sudah benar, menjelaskan solar system sebagai noun. Uh, several dozen comments, sudah benar, karena comments itu adalah plural noun. several sendiri itu memungkinkan atau mengharuskan noun itu menjadi plural noun. Sedangkan dozen. Dozen pun sebenarnya adalah noun. Jadi ini adalah dua noun yang dijelaskan oleh uh, several. Yeah. Lalu di sini have so far juga sudah benar. Yeah. Yang salah itu adalah Discover, karena setelah have been, setelahnya itu harus kata kerja bentuk ketiga ya. Harusnya has, harusnya have been discovered. Ini bentuk present perfect, tapi kalimat pasif. Karena kalimat pasif itu cirinya ada be, lalu setelahnya akan muncul kata kerja bentuk ketiga. Seperti itu. Let's go to number 33. Oke, okay, penggunaan "many" sudah benar, ya. Yeah. "Many of" (America's Super Rich Families). Nah, families juga sudah benar karena ini adalah plural noun, ya. Yeah. Uh, "Made" sudah benar. Ini adalah verb dari subjeknya, ya. Yeah. Lalu Newport, his favorite summer resort, nah ini yang salah. Kita pilih his karena ha, seharusnya possessive adjective-nya itu there. Karena penggunaan many of itu subjeknya itu adalah pada noun setelahnya. Jadi America's super rich families itu adalah subjeknya. Dan dia jumlahnya plural atau jamak. Jadi seharusnya. Possessive adjective adalah their, Karena their ini mengacu ke super rich families tadi. Seperti itu. Oke, okay, let's go to number 24. Alright, untuk nomor 34. With a layer. Betul, karena a layer ini adalah singular noun yang berfungsi sebagai objek dari preposition with, ya. Yeah. Uh, it is covered sudah benar karena because adalah conjunction, itnya adalah subject, ya. Yeah, dan is covered adalah verb. Jadi, untuk kamu yang sering menonton video saya, memang saya sering menggunakan pola SV, CSV. CSV sendiri sebenarnya adalah pola untuk uh, subordinate clause, ya. Yeah, atau sub clause atau dependent clause. Atau anak kalimat, ya. Yeah. Jadi, di sini sudah benar. It is covered pun sudah benar karena bentuk kalimatnya bentuk kalimat pasif. Yang salah itu adalah yang A. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, setelah modal verbs, may itu adalah model, salah satu modal verbs, itu harus kata kerja dasar atau base verb, jadi tidak perlu ada penambahan S. Setelah modal verbs itu, kata kerja setelahnya tidak perlu ada penambahan S, ED, atau ING. Seperti itu ya. Let's go to number 35. Untuk 35, A sudah benar. Karena dead menjelaskan noun, substances. That pose ini adalah adjective clause. Adjective clause itu memang posisinya seringkali setelah noun. ya. Dan di sini, dead di sini menjelaskan substances atau subjek dari kalimat ini. Seperti itu. Uh, have neither very short or very long half life. Sudah benar, life-nya itu plural noun. Uh, short dan long adalah adjective dan very keduanya itu adalah adverb bentuknya sudah benar. Yang salah yang C karena seharusnya salah satu cirinya itu adalah ada neither. Neither itu pasangannya bukan dengan or, seharusnya pasangannya dengan nor. Kalau or itu pasangannya dengan either. Seperti itu. Jadi setiap kali kita menemukan adanya or atau nor, salah satu yang perlu dilihat Apakah ada pasangan dari preposition tersebut? Ya, oke. Okay. Nomor, its head sudah betul. Ya? Headnya itu noun. Its adalah possessive adjective, dan its masih tetap benar karena mengacu ke Robin. Robin ini subjek kalimat, ya, bentuknya singular. Atau jumlahnya singular noun. Seperti itu. At a worm sudah betul. Uh, worm sebagai singular noun. Ada penggunaan artikel di sana. E", menunjukkan bahwa jumlahnya satu. Dan dia menjadi. A worm ini menjadi objek dari preposition at. Yeah. Uh, at As one thought sudah benar. Karena one sebagai adverb. Itu menjelaskan Was. Yang salah itu adalah I, karena ada number one seharusnya bukan plural noun setelahnya, harusnya singular noun. Singular noun untuk I's itu ya I's saja tanpa ada S-nya. sound sudah betul, ini adalah noun dengan noun, ya, atau noun phrase. Lalu, an analog system which, ya, which uses, adjective clause betul, karena menjelaskan sistem sebagai noun. Uh, Uses-nya sudah benar juga karena sistemnya sendiri singular noun. Jadi, verb yang digunakan adalah singular verb uses. Yang salah adalah B. Karena setelah B, is, itu harus muncul salah satunya kata kerja bentuk ketiga. Jadi, penggunaan B itu, kalau ada kata kerja setelahnya, pilihannya ada dua sebenarnya. Bisa kata kerja bentuk ketiga atau past participle, recorded ya. Atau... Verb ing dalam konteks continuous tense. Jadi ketika muncul verb setelah be, pilihannya dua itu. Verb tiga atau past participle atau verb ing. Begitu ya. Nomor tiga delapan. Uh, use sudah benar karena dia adalah past simple verb untuk scribes, ya, plural noun, subjek dari kalimat ini. Lalu setelah itu to produce betul karena setelah preposition to itu bisa muncul kata kerja bentuk dasar atau base verb atau disebut juga to infinitive. Yeah. There ini adalah possessive adjective sudah benar karena there sini mengacu pada scribes plural noun. ya yeah. Yang salah adalah high karena high ini harusnya bentuknya highly. Ini bisa kita ketahui dari word order. Jadi word order itu adalah ketika ada noun Maka kata-kata yang wajib mengikutinya Dalam pola Adjective Lalu sebelumnya akan ada adverb Nah jadi High ini seharusnya bentuknya adverb Highly Seperti itu Nomor 39 <tuh> The principle of physics described by sudah benar. Sebenarnya describe ini adalah reduce clause. Awal mulanya dari which were described ya. Oke. Okay. Uh, Which-nya dihilangkan. Be-nya were dihilangkan. Jadi tersisa describe past participle. Ini adalah reduce clause. Nah, setelahnya has itu sudah benar. Setelahnya been adapted. Itu sudah benar karena kita akan menemukan B setelahnya kalau ada kata kerja itu antara dua ya kata kerja bentuk ketiga atau verb ing Di sini harusnya betul kata kerja bentuk ketiga adapted. Of blood benar karena blood adalah noun muncul setelah preposition of fungsinya sebagai object of preposition. Yang salah itu yang B karena seharusnya bukan has tapi have karena have di sini. Mengacu ke subjek kalimatnya yang memang terlihat cukup jauh ya. The principles ini adalah subjeknya. Have di sini adalah verbnya. Seperti itu. Oke. Okay. Lalu yang ada atau yang dimulai dari describe sampai ke stars itu adalah bagian-bagian uh, kata dari dependent clause atau lebih tepatnya reduce adjective clause. Jadi sebenarnya sampai stars itu which were described by Christian Doppler in 1842 for the movement of stars itu miliknya reduce adjective clause tadi. Jadi verb dari the principles itu munculnya setelah stars yaitu have seharusnya. Oke, okay, let's go to number 40. The Pioneer 10 and 11, the Pioneer 10 and 11 spacecraft were, betul karena subjeknya plural. Ya, yeah. The first vehicle sudah benar juga Vehicle sebagai noun First sebagai number juga adalah noun Bentuknya sudah benar The limit sudah betul Karena limitnya sudah diketahui jumlahnya Karena jumlahnya plural Plural noun Lihat dari penggunaan huruf akhir S yeah. Yang salah itu our Karena yang dipakai itu hours Hours itu adalah reflexive pronoun jadi kalau setelah hours, ya, atau themselves, ya, setelahnya itu nggak bisa ada noun. Yang bisa ada noun itu kalau kita pakai possessive adjective. Possessive adjective itu seperti his, my, dan di sini harusnya hours saja tanpa S. Ayo lanjutkan menjawab soal TOEFL structure bagian sentence completion untuk nomor 1 sampai 15 ini. My name is Andrian and I'll see you around.